Perdagangan satwa langka secara ilegal masih menjadi ancaman serius bagi satwa langka di Indonesia. Satwa langka yang diperdagangkan secara ilegal berdasarkan berbagai fakta yang ditemukan di lapangan kebanyakan adalah hasil tangkapan dari alam, bukan dari penangkaran. Jenis-jenis satwa langka yang dilindungi dan terancam punah juga masih diperdagangkan secara bebas di pasar-pasar hewan seluruh Indonesia. Padahal dalam Undang-Undang sudah diatur mengenai larangan baik memperjualbelikan satwa yang dilindungi maupun memelihara atau memiliki satwa langka yang dilindungi tersebut. Dalam Undang-Undang 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dalam Bab 5 Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Pasal 21 Ayat 2, menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menangkap, melukai, Membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Maka dari itu perlu kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk terus berupaya melindungi satwa langka tersebut agar tidak diperjualbelikan dan menemui kepunahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali dengan channel iTobis. Jangan lupa subscribe, like and share untuk 1. Harimau Sumatera. Hewan langka yang hanya ada di Indonesia yang pertama adalah harimau Sumatera. Bisa dibilang harimau Sumatera termasuk satwa kritis karena terancam punah, memprihatinkan sekali karena jumlahnya kini hanya tinggal sekitar 500 ekor. Hal ini tak lain dikarenakan ulah manusia yang melakukan penebangan hutan secara serampangan dan pemburuan liar juga dituding sebagai penyebab langkanya harimau ini. Harimau ini hanya terdapat di hutan Sumatera. Dua Badak Jawa Hewan ini juga terancam punah sebab populasinya dari tahun ke tahun semakin menyusut. Hal ini tak lain karena badak Jawa mengalami kesulitan untuk berkembang biak dan mereka hanya hidup selama 80 tahun. 3. Burung Elang Jawa Jenis burung ini memiliki bentuk yang gagah, sayang populasinya hanya tinggal 250 ekor saja. Habitatnya tersebar hampir merata di sekitar N, di Pulau Jawa, seperti di Gunung Selamet, Gunung Salak, Gunung Anjas Moro, Gunung Kawi, Taman Nasional Baluran, Taman Nasional Alas Purwo, Taman Nasional Gunung Halimun, Taman Nasional Gede Pangrango, dan Taman Nasional Muara Betiri. Empat musang congok merupakan hewan langka dengan berat mencapai 5 kg dan memiliki panjang sekitar 71 cm. Bisa dibilang hewan ini cukup gesit untuk memanjat pepohonan. Musang congok dapat ditemukan di wilayah Pegunungan Aceh dan Sumatera Barat. Mamalia kecil dan beberapa jenis serangga adalah makanan kesukaannya komodo bisa ditemukan di pulau-pulau eksotis Indonesia, seperti Pulau Komodo, Rinca, Padar, dan Flores. Beberapa orang mengamati ukurannya yang besar, dan menyimpulkan bahwa komodo merupakan kadal tertinggi dan terbesar di dunia. Komodo sendiri memiliki panjang yang mencapai hingga 3 meter. Sedangkan beberapa orang lainnya berfokus pada evolusi yang dialami oleh reptil ini. Mereka memberi label komodo sebagai salah satu kerabat dekat dari dinosaurus dan spesies purba tertua yang masih hidup sampai sekarang. 6. Singapuar Hewan langka ini dijuluki sebagai primata terkecil di dunia. Memiliki berat tubuh antara 80-140 gram dan panjang cuma 12-15 cm cukup layak disebut primata terkecil. Meskipun memiliki sepasang mata yang besar yang ukurannya melebihi volume otaknya tapi hanya dapat digunakan pada malam hari saja. Mirip dengan burung hantu, Kepulauan Riau, Kepulauan Kalimantan dan Sumatera bagian selatan juga Tenggara adalah habitat aslinya. 7. Maleo Maleo merupakan salah satu jenis endemik megapode besar yang ada di Pulau Sulawesi. Maleois adalah satu-satunya anggota dari genus monotip macrocephalo. Spesies ini dapat ditemukan di hutan dataran rendah dan juga bukit-bukit di Sulawesi. Maleo adalah salah satu hewan yang dilindungi di Indonesia. 8 Merak Merak merupakan burung dari keluarga Pasianidae. Mereka adalah kerabat dari para petani. Merak dapat ditemukan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kamu juga bisa menemukan merak di India atau Malaysia, tetapi mereka berbeda dengan merak yang berasal dari Indonesia. Merak yang ada di Indonesia memiliki keunikan tersendiri, yaitu bulunya yang berwarna-warni. Merak memiliki jenis yang berbeda-beda dan beberapa dari mereka memiliki warna bulu yang berbeda pula. Mereka sangat tenang tetapi di waktu yang bersamaan bisa menjadi agresif juga